Kayu padat nih, guys. Serba kayu nih, guys. Jadi memang tidak menggunakan paku pada... Sebelum diganti lah ini. Sudah termakan zaman. Orang kalau demam bawa sini anaknya. Cuma mandikan air itu. Sekarang masih dimampat. Nah, tuh. Diburung <tuh>, dan nanti ada satu keunikan juga ada namanya batu kepala kerbau nih guys nanti kita coba cek ada cerita sisi lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Wajidinaga Channel guys hari ini kita mau goes-goes menuju air tiris nanti guys nanti kita akan bertunjung ke dua masjid tua masjid yang sangat unik namanya masih air tiris seperti apa keseruan gue dan nanti kita review masjidnya kalian pasti akan pengen tahu ikutin terus ya oke okay guys kita udah start menuju air tiris nih kita pakai lintas barat nih hari ini <laughs> mantap Iya mantap lah pokoknya Orang umum Iya orang umum. 50 km nih guys hari ini nih guys Jadi PP mau 100 lah Joss pokoknya Sambil menikmati perjalanan ini Saya akan menceritakan sedikit tentang Masjid Jami Air Tiris Masjid ini dibangun pada tahun 1901 oleh Nenek Mama Nanduo Belas Suku Engku Mudo Songkal Masjid Jami Ertiris terletak di desa Tanjung Berula, Dusun Pasar Usang, Kecamatan Kampar, dan Kabupaten Kampar. Pada mulanya seluruh bangunan masjid terbuat dari kayu termasuk atapnya. Masjid ini termasuk tertua di Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar. Dibangun pada masa penjajahan Belanda dan sempat dibakar oleh Belanda dan Jepang. Tapi Keunikan masjid ini memang tidak sanggup untuk dibakar oleh mereka. Seperti apa kisahnya? Ikutin terus sampai habis ya. Oke guys, kita lagi ngebreak. Ngambil napas. Apa ini itu videonya, Cari cari ngap dulu, Guys. Guys. Sudah sudah sekitar berapa jam nih? 2 jam. 2 jam. Intor gue istri ya. Uh, ini gue masjid. Mantap Om. Hah? Aman ya? Aman. Aman, aman. Semangat, kan, semangat. Kan. Asoy, asoi. Oke deh, kita udah nyampe di pasar air siris guys. Jadi abis ini kita belok ke kanan menuju masjidnya. Kiri kiri kiri itu ah. Suka ada suara orang. Tidak ada kek lagi, ya, Royo. Ya. Stokar, <tongan>, stokar. <tongan>. Tidak <tongan> ada suara, ya. <tongan> Oke deh, kita udah di jalan kampung. Kita masih nih, guys. Bentar lagi. Kita udah nyampe nih guys di Masjid Jami, air tiris Salah satu masjid tertua yang ada di Riau, Kampar Nanti kita coba review nih guys, dalamnya seperti apa Oke okay guys, kita udah sama Om Nazaruddin, pengurus Masjid Jami ya Kita coba cek dalam masjidnya nih, kita ngambil nafas dulu Oke okay guys, kita coba review bagian dalamnya nih Bagian dalam masjid Ornamen-ornamennya Yang masih mempertahankan keasliannya ya Ini untuk imam Ini untuk mimbar khutbah Khutbah Jumat mungkin Serba kayu nih, guys. Jadi, memang tidak menggunakan paku pada awalnya dulu, cuman ini mungkin sudah ada beberapa renovasi. Memang betul-betul legend, pokoknya suasana seperti zaman dahulu kala nih, guys. Bagian atasnya juga kayu. kayu tua nih. kayu padat nih guys luar biasa nah ini pada saat mungkin kayu yang sudah sebelum diganti lah ini sudah termakan zaman termakan rayap ada lemari-lemari quran buku-buku agama Sangat luar biasa Bagian lantainya juga Dan ini Struktur kepengurusan Masjid Jami Air Tiris nah, Yang beliau tadi kita ajak memperoleh Pertama adalah Om Nazarudin Dan nanti ada satu keunikan juga Ada namanya batu kepala kerbau nih guys nanti kita coba cek ada cerita sisi lainnya bagian samping masjidnya nih guys tempat ngambil wudhu kita mau coba lihat katanya ada batu kepala kerbau nih guys nah ini dia batu kepala kerbau yang dulu konon ceritanya Batu ini udah sempat dipindahkan ke tempat yang lain. Cuma memang batu ini kembali lagi. Itu cerita dulunya ya. Sisi lain dari Masjid Jami. Yang dinaikkan, batu pindah. Dinaikkan ya. batu. Batu Balau kah? Ya. Ya. Oh. Itu Balau kah? Ya. Memang mirip Balau kah, Balau deh. Dulu tahun-tahun waktu -tahun nah, masih di... saya anulah SD. 60-an sekian tuh Tindak -tindak. orang kalau udah mau bawa sini anaknya cemandikan <laughs> <masih>. air itu <gihihi> sampai sekarang masih diampa, nah, masih ya ada. memang yang, ya. ya. yang menyembuhkan bukan batunya kan. Masih, saya Cuma melalui perantara air enam puluh alhamdulillah ya. banyak dikabulkan doa. Ya. Percayaan masyarakat di sini ya. masyarakat dari darah hmm. dituang biasanya hari sabtu ini ramai nih biasanya cemilan. biasa ramya. terlihat berhaji ya mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari BCP Pekan Baru mengucapkan Mahabati wa rahmat Mohon maaf lahir dan mati Baiklah ah. ah. Cepet tengok eh. Tegurung ni Tegurung ni guys Oh on Oh on Oh on, oh, on.